Kembali lagi sama gua ya. Sekarang gua main di bau <tuh> xmas bawa modal 60k. Sebelum dilanjut, jangan lupa like and subscribe-nya ya. Kalau kalian mau tahu gua main di situs apa boleh dicek di kolom komentar atau kalian mau gabung di grup gua ya, mau dikepok-kepoin -cap gitu kan? Boleh gua sematin juga deh di kolom komentar. Udah jangan banyak cincang, kita lanjut Di... Maka modal ya, 3.000 aja lah Nih, pola gua ya pola gue sering main tuh pakai pola ini nih No centang langsung Eh, centang itu doang, CDS doang, langsung Bet okay. so, ya. Kali aja dapet gratisan gitu Modal nih, grab Yuk, boleh Cuma dua doang, udah berhenti cu. Kita lanjut di 30. Buat umancing doang sih kalau kayak gitu gua pas awal-awal. Supaya ada gratisan entar. Ayo. Soalnya kemarin juga gua kan di 30 30 tuh ada gratisan nih. Gua coba pakai bola baru biasanya bagus dididih juga kalian dapat gratisan biasanya di park 30 tuh dapat gratisan kan? kayak kemarin tuh, balik. pokoknya pihak hari kan ada request tuh uh, kayak disini di sini, pola ini uh, udah coba nih polanya nih pola-pola dari kedua uh, makanya kalau ada uh, kau e import aslinya ada grup makanya gak, kalian gabung ke grup gua ya ntar kalau buat ngeklaim di e member bisa di grup gua makanya gabung ke grup gua dikepoknya pan dulu di supaya tahu gitu kan tuh semuanya tampil cu kasih lagi bintang uh langsung dikasih gratisan cuk lumayan cuk nih lihat bawa oh, anjing bawa oh, anjing situs gua gitu loh situs aman dan terpercaya uh langsung dikasih tabel lagi dari kita Hai, orang dikasih lagi ya, kosong, dikasih kosong kalian yang punya pola atau punya request ya main di bed berapa main di game apa boleh cash, kan? boleh di komentar aja di kolom komen, komen, komen request request gitu bang request bang main di bed ini nih pola ini uis di luar kek kalau sekitar 4 gue Tapi udah dikasih 187.000 delapan puluh lagi ribu, tambah, tambah, tambah, tambah. Eh, hai, Tambah lagi tambah-tambah-tambah-tambah hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, kalian kaliannya, Cuk. Ah, kaliannya, Cuk. Kaliannya, Cuk. Kaliannya, cu Kaliannya, Tambah lagi, tambah lagi. kalian 8. pertama, tuh Baru dimulai lumayan. Lumayan, lumayan. Eh. Tambah lagi lah, lumayan. Ada 60, udah 60k udah naik 400 mau berhenti apa lanjut nih Kok mau ngabisin 400 lah Hah? lanjut ya udah lanjut kita pakai pola yang awal tadi tuh berhenti di lima putaran tahan tahan lihat lihat lihat berhenti di lima set langsung di tiga puluh lagi nah, ya. grafisan grafisan lagi cuk cuk cuk bisa-bisa, bisa-bisa, terus gak, gak, gak ada pisang boleh, pisang anggur, anggur tambah lagi, tambah lagi gak ada lagi <laughs> serakah serakah yuk, gratisan, gratisan, dua lagi pisang kena 20 lop-lop, uh, lop-lop, kena <lossi> nggak kena cu, cu, cu, cu, cu. pakai pola yang tadi kagak kena cu, uh, ya? Uh, kena cu, Ada 50 waduh amat udah pecah juga tambah lagi tambah lagi semayang kita lihat yang dulu anggur. anggur mulu yang pernah anggur merah tambah lagi dua lagi boleh dua lagi nah, enggak. boleh enggak. Lalu, lagi boleh sabun tambah lagi pisang ya, ya. uh, tiga sweat tiga, tiga lagi sweat ah uh, kenapa barusan suwe gue yakin dapet lagi nih kalau ada tiga-tiga deh kayak gitu kan. soalnya kalau apalagi kayak gini pecah, pecah, pecah, pecah, pecah pecah, pecah, pecah, pecah, kayak gitu doang, kayak gitu ayo bisa terus jangan terus-terus deras anjir kurangin saldo gua take it, cuuk, yuk buah buahan kayaknya kurang wangi nih, sekarang. Ayolah, wangi sedikit. satap, lagi anjing kita kan? lagi, uh satap nih, kalau baik kayaknya, gara-gara tes tadi, lagi sore nih Satu lagi, satu lagi, satu lagi boleh, satu lagi, satu lagi, satu lagi turun satu lagi anjir di PHP, PHP, PHP, PHP, Itu, baik, baik, baik, baik. PHP, PHP, hai, baik hai, baik hai, hai, hai, hai, hai, hai, itulah tai. Itu. Mulung lonjak, gua ngeluncak Ya satu per pertama. Ya ya ya ya ya. Cel lagi, cel lagi. Tambah lagi. Tambah lagi. lagi. Anjir, enggak ada tambah lagi, tuh. uh lumayan. Cuk, lop lop baru pertama kali pecah nih. Ayo, tambah terus, tambah terus, tambah hadir, hadir, tambah. pecah bisa hai, hai, hai, hai, boleh uh, sabun boleh lagi tuh, Bangkok kena apa uh, lagi? Cu. Uh, kenal lagi cukup. eh satu lagi, padahal itu tadi si namanya? tomat tomat Lati Lati kita Hai, dulu hai, modal kita hai, separuh harga hai, <tuh> <tuh> <tuh> well, yeah kan ya sebelumnya gua ingetin lagi nih uh, gua main di situs apa sama eh. yang mau tahu nih gua main di situs apa boleh di Cek di kolom komentar, atau kalian mau gabung ke grup gua ya? Buat semati juga di kolom komentar. Wis mega, mega, mega, mega! Rodon janda, janda, janda, janda, tetangga gua Hai, uh kenal lagi janda, janda, janda, lagi krian sah aja tambah lagi nice. kayaknya lagi jelek lagi kalau dilanjutin jelek juga tuh tapi aku cok kalau bilang jalan, -jalan pun jadi bagus tuh. Tadi kemana ya? 200, 300. Kita anak bawah ini dong. udah lah. sampai sini aja lah. Makasih ya lah. Udah hampir sejuta soalnya lumayan. Makasih yang udah nonton. Maaf jika banyak yang salah nih Gua Soalnya baru baru baru baru punya ngawain ya Makasih dah Semuanya udah nonton